Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang beruntung di akhir bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat prediksi zodiak yang akan beruntung di akhir bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini, kartunya sudah kita dapatkan, dan kita membuka dan membacakannya. Tubuh zodiak yang pertama adalah Triokap ataupun tiga piala untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana sini digambarkan seorang Aris akan beruntung di akhir bulan Oktober tahun 2021 keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aris ada di dalam dua kategori yang pertama seorang Aris akan mendapatkan pasangan dan melakukan kami ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Oktober tahun 2021 dan kepada Aris yang sudah berpasangan di sini kebahagiaan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 Seorang aris yang sedang single akan bertemu pasangan, yang dimana Queen of Cup merupakan pasangan yang ditemukan oleh seorang aris di akhir bulan Oktober. Di sini, seorang aris yang berpasangan akan berhasil menata meniti hubungan asmara lebih bagus bersama dengan seorang pasangan aris sendiri yang disimbolkan dengan Queen of Cup. Serta di sini, seorang aris akan mendapatkan pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu mendoakan keuangan kehidupan. Dan untuk kartu kesimpulan adalah The Secara umumnya rekaan, itu diartikan maju terus pantang mundur, tidak mau menyerah, serta terus berjuang. Dan jika kartu rekaan kita gabungkan dengan judik yang pertama, di sini menggambarkan, sosok seorang ARIS merupakan sosok seseorang yang gigih untuk memperjuangkan kehidupan hubungan asmara. Sehingga di akhir bulan Oktober tahun 2021 ia berhasil mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan dalam kategori hubungan. Dan di sini, seorang arus yang sedang sinyal akan bertemu pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Cups. Serta di sini, seorang arus akan mendapatkan karir yang lebih bagus yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan di akhir bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Five of 1, ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan beruntung di akhir bulan Oktober tahun 2021. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Gemini di dalam kategori karir keuangan pekerjaan, yang dimana di sini seorang Gemini mampu merintis, menata, meniti kembali karirnya, yang dimana di sini akan mampu mendorong keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini seorang Gemini akan bertukar pikiran dengan orang-orang yang sudah pengalaman untuk menata, meniti karirnya, yang berdampak positif kepada kehidupan dan disini seorang Gemini akan melakukan kerjasama dengan orang lain dalam kategori ini partner untuk meningkatkan karir kehidupan serta keuangan dan disini juga digambarkan seorang Gemini akan membuka usaha yang mana usahanya sendiri yang mampu mendongkak keuangannya lebih bagus lagi dan untuk kartu support ini adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Sosok seorang Gemini akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori pekerjaan keuangan serta kehidupan, yang dimana keberhasilan ia dapatkan di akhir bulan Oktober tahun 2021 dengan dukungan dari orang-orang sekitar, dengan dukungan doa dari seorang anak yang merupakan anak Gemini ataupun anak saudara Gemini sendiri. Dan jika kartu negara kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka berjuang maju terus tidak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan dan di akhir bulan Oktober tahun 2021 semua bisa ia wujudkan dengan pengorbanan dan kerja keras serta dukungan doa dari seorang anak yang merupakan anak Gemini ataupun anak saudara Gemini sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah six of pentacles ataupun enam poin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer akan beruntung di akhir bulan Oktober tahun 2021 keberuntungan yang didapatkan oleh seorang cancer adalah di dalam kategori keuangan finansial kehidupan di sini digambarkan pintu rezeki seorang cancer akan semakin terbuka lewat di akhir bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer suka berbagi, suka membantu orang-orang yang membutuhkan, yang dimana orang-orang yang ia bantu akan mendoakan seorang cancer akan semakin bagus lagi keuangannya, finansialnya semakin meningkat, yang dimana di sini juga digambarkan apapun usaha, apapun kinerja, yang dilakukan oleh seorang cancer akan berbuah manis di akhir Oktober tahun 2021. dan untuk support energinya adalah naik. Secara umumnya, naik offside itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang sudah matang. Pikirannya, di sini menggambarkan sosok seorang Cancer mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan kehidupan, yang dimana di sini dikarenakan pintu semakin terbuka, berkat doa dan dukungan dari orang-orang yang ia bantu. Yang berdampak positif kepada kehidupannya sendiri. Serta di sini, seorang Cancer akan didoakan oleh keluarga, didoakan oleh pasangan untuk mendapatkan impian di akhir bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu leher kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan, sosok seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang disiplin, yang maju terus, pantang mundur sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga di sini tanpa Cancer sadar, dengan suka berbagi kepada orang lain, itu akan semakin terbuka yang dimana sini keberuntungan akan berpihak kepada seorang cancer dalam kategori keuangan finansial serta kehidupan yang didukung penuh oleh diduakan penuh oleh orang-orang yang ia bantu di akhir bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu zodiac yang keempat adalah six of swords ataupun enam pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan di akhir bulan Oktober tahun 2021. Keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo pada dalam kata kehidupan, kesehatan serta karirnya. Di sini menggambarkan pengalaman hidup yang didapatkan oleh seorang Leo ia jadikan pelajaran untuk menata meniti kembali kehidupan untuk mencari karir kehidupan, untuk mencari karir keuangan yang lebih bagus di akhir bulan Oktober tahun 2021. Semangat Leo untuk mendapatkan kehidupan karir keuangan yang lebih bagus akan bisa ia wujudkan di akhir Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang berada di dekat Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan dalam tata kesehatan kehidupan serta karir, yang dimana di sini pengalaman hidup Leo. Jadikan pelajaran untuk menata meniti karir lebih bagus lagi, untuk mencari income, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari sumber penghasilan, yang dimana di sini seorang Leo suka belajar dari seseorang yang lebih pengalaman dari Leo dalam menata meniti kehidupan sehingga di akhir Oktober tahun 2021 keberuntungan akan berpihak kepada seorang Leo dan jika kartu The Carol kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kegigihan seorang Leo merupakan kegigihan seorang satria yang tidak mau menyerah yang pantang menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan dan suka belajar dari pengalaman masa lalu suka belajar dari pengalaman hidup yang dimana di sini juga suka belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Untuk mendapatkan karir kehidupan serta finansial lebih bagus lagi, sehingga di akhir Oktober keberuntungan berpihak kepada seorang Leo. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah zodiak, ataupun tiga tempat. Untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan di akhir Oktober tahun di sini digambarkan. Seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir, keuangan, serta hubungan asmara. Di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan tiga tawaran kerjaan sekaligus, yang dimana di sini akan positif kepada kehidupan, keuangan, serta finansialnya sendiri. Dan di sini juga menggambarkan, bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan di sini, seorang Taurus akan mendapatkan keuangan finansial serta kehidupan yang lebih meningkat lagi. Dan di sini, seorang Taurus akan mendapatkan sebuah pasangan yang akan mampu membuat hubungan asmaranya lebih bahagia, lebih harmonis lagi. serta di sini kepada seorang Taurus yang sudah berpasangan akan mendapatkan suatu kebetulan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Taurus di akhir Oktober tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Taurus di dalam kategori karya pekerjaan serta kehidupan yang dimana sini juga seorang Taurus mendapatkan keberuntungan di dalam kategori seorang anak yang mampu mendapatkan hubungan asmara lebih bagus, kehidupan lebih bagus lagi dan jika kaktur dikaret kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah atau menyerah sebelum mendapatkan impiannya sehingga di akhir tahun tahun 2021 seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori peringkatan karir Mendapatkan seorang anak yang menjadi sumber kebahagiaan kepada Taurus sendiri, dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang akan beruntung di akhir Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aries, yang kedua zodiak Gemini, yang ketiga zodiak Cancer, yang keempat zodiak Leo, dan yang kelima adalah zodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang lima zodiak yang akan beruntung di akhir Oktober 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, comment dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.